Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya, Andrian Shah Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, gratis, gratis, gratis untuk kalian semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih alamat murai itu dari awal sampai sekarang. Saya akan cari tahu dari narasumber kita, yaitu Muhammad Fikri Padilla dan Syahid Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bersama tiga orang personil kita yaitu saya Muhammad Fikri Padilla dan Syed Akil. Oke, kita akan berbicara dengan dua orang narasumber kita yaitu Syed Akil. Akil, pengalaman kamu waktu di panggung gimana sih? Kamu e, misalkan kalau nyanyi nih gimana rasanya kalau nyanyi? Ya kadang-kadang selalu ada rasa bergetar, bergetar. Pada, gitu kan. <laughs> bergetar dari mana gimana maksudnya bergetarnya gimana apa <laughs> ya gimana merinding <laughs> merinding tapi krim merindingnya bisa jadi, bisa jadi ya. gitu kalo... terus uh, kalau kita nyanyi nih misalkan kalau ada suara yang suara palsu gimana rasanya dari kita kalau <laughs> kalau udah turun panggung <laughs> <laughs> gimana dengan Mang Pikri waktu kalau kita manggung Bagaimana gitu reaksinya? Suka ini. Eh, bangga eh Bangga. Weish, bangga. bangga. Asik gitu. Seneng, seneng. Seneng kalau dapat e, info manggung lah. Mantap. Tapi kalau misalkan nih Mang pikir nih. Mang pikir ada panggilan. Tapi Gili. panggilan itu di-cancel. Gimana rasanya tuh? E, sedih, kecewa. Eh, tapi gak apa-apa bukan diskinya mungkin hmm. ya bukan miliknya gitu, nah, gitu, gitu. <laughs> ya gini kembali lagi ke Mang Akil Mang Akil nih misalkan kalau Mang Akil lagi manggung ada cewek gitu nembak gimana rasanya gitu ya apa? jangan dibiarin sampai sakit hati lah. sombong amat <laughs> tau batasan tau batasannya kalau Mang Pikri gimana uh, kalau saya maaf profesional, oh, kan jadi apa ya menjaga ini menjaga hati uh, <laughs> ya. Good. menjaga hati yang satu yang satu yang harus dijaga. Gitu. tapi misalkan kalau ada cewek nih yang mau nembak katanya suka sama vokalnya sama uh, sama yang nepaknya gitu gimana tapi itu reaksinya gimana? ya kalau kalau ada gitu ya Muka senang, gitu. Senang. senang gitu. <laughs> Ternyata kita, apa ya? Oh, disukai. Sombong amat. Disukai. Ya, Alhamdulillah, gitu kalau disukai ya. Eh Tahu nggak berdirinya Al-Makmur itu tahun berapa? Karena kan Mang Fikri itu e, suhu kalau di Al-Makmur. Di suhu. Sehu, ini sehu, sehu. Ada satu, dua, tiga, dan satu lagi ada di Ciamplas. Namanya Mang Ahmad. Alamakmur itu berdiri tahun 2017, 2017 bulan 12, tanggal 17, tanggal 17, hebat ya. Saya juga kan di Alamakmur itu uh, anak baru ya, anak baru juga baru udah tiga tahunan lah saya di Alamakmur gitu. Diajak sama sewu ini dua orang sewu ini, Alhamdulillah ya. Uh, dalam Alamakmurah ini uh, bisa berkembang sampai sekarang. Doakan saja buat kalian pendukung alma Muria dan alma Muria Lovers Indonesia, alma Muria Lovers Bandung, Almak Muria Lovers Sindang Kerta Cililin, dan sekitarnya. Jangan lupa dukung terus alma Muria untuk selanjutnya. Terus kita akan berbicara kepada Mang Pikri. Mang Pikri, kalau kita misalkan nih di panggung, alat rusak. Gimana mengatasinya? Ya, kan alat terbangan itu hampir sama ya bentuknya yeah. uh, dari, ya Dari apa? ya yeah. Dari pohon kelapa mm -hmm. <tik> Paling ya kadang alih fungsikan seperti waktu itu Bas, kempul, yeah. uh, rusak, di, di, diganti sama kenong, kenong. Nah, Walaupun suaranya tidak mirip ya Kita manfaatin aja, sekreatif mungkin, yang penting kita jangan mengecewakan yang sudah mengundang kita, penonton Setuju, saya setuju Kalau sholawat, Pikri suka sholat apa sih? Sholawat... So, semuanya suka S Sombong amat Suka Yang jadi idola, favorit, sholawat apa? Uh, adinulana adinulana oh, Adi Kalau maaf, apa sholawat yang favorit? Kalau saya... Issa uh, Dunia Issa oh, Dunia jam suka apa mau Jam? Saya suka salawat Yahya Tiru oh. Biasa uh, salawat Persi Hadro dan terbangan Kita akan sebutkan siapa saja sih anggota al Dan dari mana saja sih anggota Jantin. al itu? Anggota <laughs> al-makmuryah itu Yang pertama, Ahmad Jamaludin dari Ciamplas Ciamplas Terus, Mang Cebleh, Mang Hilmi Dari Soreang Soreang, Soreang, Soreang Terus Mang Pai sama dari Soreang Soreang <laughs> Terus Mang Adam, Mang Adam, Kumis. Ad Adam, Adam Kumis, yes. Adam. dari mana Mang Adam? Dari, dari Papuaan. itu Papuaan. Kapanggo. Kutub Utara. <laughs> Kosong itu. Daerah Israel. Terus siapa lagi? Mang Terus Algi, Algi, Algi Algi Wakil. dari Celak. Dari Celak. Pengusaha bacil. <laughs> Terus dari mana lagi sih? Terus, Syahrul dari warung Awi. Warung Awi. Sepul. Terus, terus saya, oh. sendiri, saya <laughs> sendiri dari Sindang Kerta. Ini Muhammad pikir mas. Sindang Kerta. Sindang Kerta semua kita CS. Oh satu lagi ada Mang Jadug. Iya. Uh, lupa lupa Ari dari puisi Jadi selesai sudah pembahasan dari tiga anggota uh, Almamur. Oke, okay, sekian dan terima kasih dari kami semua uh, dan saya Said Akil Muhammad Fikri Padila mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan dalam perbicaraan saya karena yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya sendiri. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.